Hai hai hai Siapa sih yang gak tahu jika harimau Sumatera merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah Populasi kucing besar ini semakin berkurang seiring penambahan hutan dan perburuan liar oleh manusia Tragis memang jika sampai harimau Sumatera harus punah karena kita tidak akan pernah lagi melihatnya Oleh karena itu sob, harimau Sumatera kini mendapatkan perhatian khusus agar tidak lagi diburu oleh manusia-manusia yang hanya menguntungkan diri sendiri. Selain itu, penambahan hutan secara sembarangan juga menjadi penyebab terancamnya ekosistem dari harimau. Oleh sebab itu, harimau Sumatera merupakan kekayaan alam fauna Indonesia yang harus dilestarikan. Dan gak hanya itu, hewan satu ini kerap menjadi objek perburuan. Karena kulitnya diambil untuk dijadikan aksesoris perlengkapan seperti tas, pakaian, atau lainnya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Saat ini, harimau Sumatera banyak mendiami hutan-hutan di Pulau Sumatera, salah satunya di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Di Taman Nasional ini, harimau Sumatera dibiarkan bebas dengan pengawasan petugas dari tempat konversi tersebut. Hal itu dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa hewan itu masih tetap ada dan tidak menjadi objek buruan manusia. Beredar sebuah video viral yang merekam detik-detik seorang petugas, Konversi Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, sedang diintai oleh harimau Sumatera Saat itu seorang pria tengah berjalan di kawasan hutan, namun kemudian tanpa diketahui ada seekor harimau sumatera yang juga mengintainya dari belakang. Lalu beberapa temannya memberitahu agar ia segera cepat berjalan, dan jangan lari serta tetap tenang supaya harimau tersebut tidak panik, Hingga menganggap pria itu adalah mangsanya Beruntungnya harimau Sumatera tersebut tidak mengejarnya Hingga petugas tersebut berhasil selamat dan bergabung bersama teman-temannya di tempat berteduh. Nah sob, dari video tersebut sudah bisa dipastikan Jika hewan pun juga takut kehilangan tempat tinggalnya namun di sisi lain, ada juga sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seekor harimau berkeliaran dengan bebas di pemukiman, bahkan masuk ke rumah salah satu seorang warga. Ya, hal tersebut bisa saja terjadi akibat dari hilangnya habitat kucing besar tersebut. Dalam video berdurasi singkat tersebut menunjukkan, seekor harimau sedang ketakutan dan berlari dari satu rumah ke rumah lain. Untuk melindungi dirinya dari kerumunan warga Jika kalian perhatikan Ada sekelompok orang yang sedang melarikan diri juga dari harimau tersebut loh. Setelah harimau terlihat keluar dari satu rumah Bukannya lari ke hutan Harimau ini malah masuk ke rumah warga yang lainnya Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian